Tugas dua nanti eh, berkaitan juga dengan UAS, ya, dengan UAS. Nah, ini perlu saya tanya kepada Anda: Anda sudah install semua ya? Power BI ini? sudah install semua uh, untuk saya. Kebetulan sudah, Pak, sudah ya? Oh, mantap, mantap. Ya, Yang lain sudah, eh, Johan, Renaldi, Iya sudah, Pak. Oh, sudah, Pak? Smart. Ya, oke, segera di-install ya, karena nanti kita gunakan simulasi ya. Power BI itu gampang, saudara-saudara, ya, hampir sama kayak Excel ya. Iya Pak Adi, betul ya Pak ya gimana pengalaman Pak Adi masih pembiasaan Pak karena ya secara sepintas memang mirip Pak cuman fungsi-fungsinya saya masih belum terlalu mengerti Pak Oh ya oke okay. <laughs> harus coba ya <laughs> harus coba ya jadi Anda kelihatan informasi harus terbiasa dengan software ya software itu harus cepat dipelajari ya betul digunakan dan difungsikan ya semua software ya dan memang kita eh, itu eh, software itu kan sebenarnya mudah ya semua software itu prinsipnya didesain untuk user friendly ya user friendly dan sesuai dengan kebutuhan ya software itu kita ini sebetulnya kalau software-software yang aplikasi bisnis relatif eh, relatif eh, itu tidak develop ya tidak develop jadi kita itu hanya merangkai saja ya merangkai fungsi-fungsi yang ada di dalam software tadi itu ya jadi uh, Insya Allah sih lebih mudah ya Nah nanti tugas duanya sama kuasnya teman-teman itu menggunakan power BI. nah kira-kira siap ya kira-kira teman-teman Anda semua siapa ya, ya, siapa ya gampang <laughs> kok tugasnya yang ya, kapan-kapan aja ya ya kapan-kapan aja ya tugasnya jadi nggak terlalu sulit ya nah uh, itu nggak apa-apa nanti Mas Haryo bisa uh, itu dengan teman-teman untuk mengadakan uh, itu, mengadakan studi kelompok atau belajar kelompok ya belajar kelompok tentang penggunaan power BI ini ya siapa yang kira-kira ahli menggunakan power BI ini sudah di sudah pernah mencobanya dan bisa ya merealisasikan ada yang bisa mungkin sepertinya Mas Rayan itu pak Mas Raya atau Mas Fahrial nggak apa-apa bisa Ryan? Uh, belum pak, saya baru install cuman belum uh, apa pak, belum nyoba pak. Oke, dicoba ya. Siap-siap. Coba ya. Jadi uh, nanti tugasnya itu adalah anda uh, menarik data dari Excel, ya, import data dari Excel, kemudian memvisualisasikannya di dalam Excel, eh di dalam uh, Power BI, ya, kemudian dianalisa. Nah itu aja sebetulnya intinya yang mau saya sampaikan. Kasusnya adalah e, nanti bebas ya, kasusnya nanti bisa kita ambil ya. Bebas ya kan, boleh data penjualan selama satu tahun ya. Boleh katakanlah data-data yang ada di internet ya selama satu tahun ya. Data-data di internet yang bisa kita ambil secara saudara ya kan. E, pernah nggak Anda mendapatkan data flight data penerbangan? Pernah lihat saja Pak, Kak, mungkin nah. di kegel.com itu bisa didapatkan ya Pak ya. Nah itu ya data penerbangan ya flight data ya ya flight data kan flight data ya hmm. Nah ini kan dari flight radar kan ada ya ini saya buka nih apa itu uh, flight radar ya nah oke okay. flight radar ini ini kita dapat data penerbangan ya data penerbangan Misalkan uh, datanya eh, statisnya seperti ini, statis ya, bagaimana? Nah, oke. Okay. Saya tampilkan ya, ntar ya. Oke, okay, saya tampilkan. Oke. Okay. Muncul serah Muncul pak. Muncul nah, pak. Ini kan data ya. Data ini kan kompleks. Data ini kan komplek ya, betul gak? Data penerbangan ya. Nah, data penerbangan ini sangat komplek ya. E, misalkan data ini e, itu mau kita ambil selama satu tahun, apa yang berusaha kita dapatkan data dari data ini, saudara-saudara? Anda sebagai seorang bisnismen sebagai orang pebisnis ya. Jadi kan bisnis intelijen ini kan digunakan untuk e, itu pengusaha ya, atau juga perusahaan atau company kan ya, untuk menganalisis. Ya, peluang bisnis boleh ya. itu peluang-peluang usaha boleh, peluang startup juga boleh ya. peluang pasar juga boleh ya. untuk melihat ya celah-celah kelebihan dan kekurangan perusahaan juga internal atau eksternal ya. Data ini Saudara-saudara banyak bisa kita dapatkan ya data-data ini ya. Ini kan data penerbangan. Dunia penerbangan itu kan sangat kompleks ya. Di situ ada apa itu ada yang namanya penumpang ya penumpang berapa jumlah penumpang selama satu tahun yang ditangani oleh Indonesia ini nah itu kan juga data ya data juga ya kemudian berapa jumlah pesawat ya yang eh, terbang ya sukses ya selama satu tahun berapa yang gagal berapa yang delay ya berapa yang gagal terbang berapa yang delay berapa yang kecelakaan Nah itu juga kan ada data semua itu ya Nah data data penerbangan secara serah kalau kita mau olah itu banyak banget ya unlimited data itu tergantung kitanya. Nah, itulah nanti gunanya Power BI itu membantu kita, membantu kita untuk mengambil data ya. Kemudian merepresentasikan ya atau memvisualisasi data tadi itu ya kan, kemudian menganalisanya, terakhir mengambil keputusan. Nah, gitu ya. Contoh misalkan saya kepingin dapat data ya. Ini kan ada data ya, data history kan, ya, statistik. Nah, Oke, okay. datanya apa ini? Total number flight, ya, track, ya, by flight radar, ya. Nah, oke, okay, ya, ini data ini, saudara-saudara, ya, data ini, ya kan? Itu kan uh, yang bisa kita lihat, kan, macam-macam nih, ya. Data ini sangat kompleks, ya kan? Uh, itu dari jumlah data, ya, ya, data itu tahun 2019 20-22 tiga tahun, ya. Data sama tiga tahun selama satu uh, uh, betul kan? uh, per tahun ya, per tahun ya, per ya. Jadi anda bisa cek di sini ya, jumlah penerbangan tahun 2022 ya, jumlah penerbangan 2020 kan ya? Nah ini kan ada tren semua ini ya, ada tren semua dari Januari sampai uh, Desember ya, sampai Desember ya. Nah apa yang bisa kita lihat saudara-saudara dari sini ya, betul uh, data ini kan, dari data ini kira-kira? Emang bisa kita lihat, seterana? Penurunan, penurunan saat pandemi, pak. Lalu nah, sekarang mulai naik lagi, ya. Nah, very good, very good, ya. Coba anda lihat ya, yang merah itu kan 2020, ya. Merah kan 2020, merah itu kan. Merah ini, ya, coba lihat, anda lihat, ya. Merah itu kan 2020, yang merah. Nah, merah itu adalah contoh daripada, kan ya, penerbangan yang mengalami penurunan akibat pandemi, ya. Yang merah ini. Nah. Ya. Yang biru, biru muda dan juga hitam itu adalah apa itu? Eh, sudah mulai normal ya. Yang biru muda itu tahun 2021 ya, itu mulai normal ya, mulai normal kembali ya. kemudian yang apa itu? 2019 yang tidak terganggu, itu paling tinggi sendiri 2019 itu Anda lihat biru muda. Nah, biru muda kan biru muda ini kan paling paling paling paling apa itu paling stabil sendiri ya di atas ya. Nah, biru muda ini. Nah, ini kalau kita nyatakan seperti ini ya. Ini yang merah ya, yang merah ini adalah yang drop akibat pandemi, ya. Ini kan rata-rata yang merah ini ya, yang merah itu rata-rata, ya. Kemudian yang biru muda itu adalah tahun 2021, ya. Yang biru eh biru ini ya, biru agak tua ini ya. Yang biru muda itu 2019 yang pada saat belum terjadi pandemi ya. Jadi ini saudara-saudara, data ini menunjukkan ya, menunjukkan adanya pandemi jelas ya, efek pandemi. Cuma kita bisa nggak diminta untuk membuat seperti ini? Atau lebih bagus lagi dari ini. Jadi teman-teman eh, nanti saya tugasi mendapatkan data seperti ini. Kira-kira bisa? Bisa bisa, Pak. Ya, harus bisa ya. Seolah. Data ini bisa ditaruh di Excel tentunya kan, tapi Excel kan nggak terlalu eh, canggih ya. Yang canggih kan Power BI sekarang ya, karena Power BI itu nanti bisa ngeling dengan eh, itu pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan. Dari data ini saudara-saudara, ya, kan, misalkan ada diminta, ini kan jumlah penerbangan ya, jumlah penerbangan per tahun, ada diminta untuk menghitung berapa kerugian akibat pandemi. Gimana cara menghitungnya? halo Gimana Pak? Eh, data ini kan penerbangan tahun 19 sampai 22. 2022. Mm -hmm. Selama satu tahun. Betul Pak. Iya, kan? Kemudian ada diminta untuk menghitung ya, kan, kerugian akibat pandemi dalam dunia penerbangan. Gimana caranya ngitung? Oh, tinggal di, ini kan sudah jumlah Pak ya totalnya. Jadi tinggal iya. dihitung per uh, penerbangan itu rata-rata sudah berapa gitu Pak. Jadi iya, diakumulasikan semua tinggal di average uh, yang uh, lain ke bawahnya itu berapa sih ruginya gitu pak? Kalau ditarik lurus trendline trendnya pak? Di average, ini average nya, ya, ini average nya, tadi itu, nanti, itu di average ya, kan nanti. Nah, nah ini loh. Ini kan ada data, ada data juga ini. Nah, tugas Anda nanti mengaverage dengan Power BI. Kira-kira bisa? <laughs> mengaverage. Pak boleh uh, saran, Pak. Boleh saran, boleh. Oke, Pak. Uh, gimana kalau misalnya Uh, kan kita data itu kan kadang-kadang bolong Pak ya kita dapatnya ya. gitu harus di cleansing dulu datanya baru dirapikan baru bisa nah misalnya kira-kira kalau masing-masing mahasiswa di perkosong dua ini dikasih satu uh, big data yang uh, Excel gitu Pak ya terus nanti ya. Hmm. dibagikan uh, maksudnya uh, kita bisa memvisualisasikan sedalam apa sih gitu Pak analisa boleh-boleh setuju setuju. Jadi kan sama pak ya. Jadi semua sama gitu pak. Boleh boleh boleh. Ini bisa di dulu eh, nya ini kan ada. Coba lihat. Ini kan ada eh, ada SL nya ini. Iya CSV juga ada pak ya. Nah ini nanti diimport ke Power BI kemudian dianalisa <guruh> ya. Ini tugas saya kira-kira ya. Siap siap. Terus terang sudah saudara saya nggak akan ngajari, karena anda sudah bisa ya. Karena saya prinsipnya saja yang penting ya. Prinsip-prinsipnya saja ya. Karena saya ini ini gampang kok ya. Gampang sekali ya, Gampang sekali. Tapi Anda lihat, harus melihat potensi ini kalau digunakan untuk Anda mengembangkan karir Anda, ya. Sama Anda kepingin itu eh, sebagai konsultan perusahaan, boleh, ya. Konsultan saham, boleh. Konsultan apa aja boleh. Sekarang kan konsultan-konsultan mahal-mahal -konsultan gajinya ya, karena dia kan bisa membaca data, ya. Konsultan itu gajinya mahal karena dia bisa baca data dan interpret data itu yang paling sulit, ya. Jujur kalau saya belum, sempat, belum bisa itu di level interpret data ya. Sampai itu generate itu keuntungan ya. Keuntungan saya belum bisa ya. Tapi kalau teknisnya bisa ya. Teknisnya tahu saya bisa ya. Cuman karena itu berhubungan dengan pengalaman. ya. Contoh nih gitu ya. Dari data ini kan. Dari data ini Anda diminta untuk menghitung ya kan. Biaya penerbangan ya selama per tahun. Dari data ini. Nah kan ketahuan semua ya. Gampang ya, ya, kan gampang semua ini ya biaya penerbangan per tahun, ya, gitu. Ya, jadi apa yang mau dilihat, mau dijual dari data ini saudara-saudara, yang mau dijual adalah potensi uh, itu industri atau bisnis penerbangan di Indonesia. Nah, itu contohnya. <laughs> ya, kemudian karena bisnis penerbangan kan banyak banget ya, yang support yang mulai dari komponen, kemudian perawatan, maintenance, gitu ya. Kemudian juga sampai ke itu eh, maintenance perawatan ya, apalagi ya sampai ke suplai bahan bakar ya, sampai ke itu sumber daya pendukungnya ya kan? Kenapa Karena kita sudah dapat data jumlah penerbangannya di sini. Nah, nah tapi saya tidak sampai di situ saudara-saudara kan. Ya. Fokus kita hanya olah data dulu aja ya, olah data sama latihan mengetahui atau mengambil suatu informasi dari data ini ya. Dari data ini, betul, kita belum dapat data average-nya, ya. Karena datanya kan naik turun, ini ya, data naik turun, naik turun semua, ini selama satu tahun, ya. Nah, kemudian kita mau kepingin mendapatkan data rata-rata penerbangan setiap tahun per bulan, ya, untuk kita bisa kita lihat, ya. Bentuknya kurang lebih ya, seperti ini, bentuknya mana tadi, ya? Hmm. Mana tadi? Enggak ada ya? Enggak ada tanya. Tadi bisa tampil Africa tadi. gimana tadi ya. Hmm. Waduh. Nah, kelah apa ya. Nah, kita bisa mendapatkan data SLN di sini sudah ya, sudah ya. Ini kita download. Nah, ya. Terdownload tinggal kita tampilkan excel -nya. ya, Nah, sudah tampil ya. Nah. <tuh> Oke, okay. oh, katanya banyak banget. datanya ini oke. Okay. kita tanya ini ya. Halo Saudara. -saudara? Halo. Iya, Oke. Okay. Setelah data tadi kita unduh, kita dapat data seperti ini kira-kira. Nah, ini datanya. Nah, ini nanti Anda olah di Excel. Eh, sorry, mohon maaf. Salah di Power BI, ya. Ini, ya. Halo. Kira-kira bisa Saudara-saudara? saya bisa Pak. bisa ya ya <laughs> nah itu tugasnya ya tugasnya dan juga nanti UTS-nya ya puasnya baik baik, baik. ngajak ya ya nanti pertanyaannya ya bisa jadi adalah saya kepingin tahu mendapatkan average ya kemudian penurunan penerbangan ya kemudian e, itu di bulan-bulan apa peaknya penerbangan peak penerbangan nah itu kan semua harus dinyatakan dengan representasi visual dan grafik tadi itu nah ya bisa kira-kira bisa Pak bisa, ya, ya oke okay. ya. nah itu setelah ya tugasnya setuju Kak, kalau kita apa itu studia studi penerbangan karena datanya kan data bisa diakses semua ya setuju, Pak. Ada, usul yang lain nggak apa-apa usul yang lain silakan selama datanya bisa kita dapatkan satu tahun kemudian multi-years ke belakang ya Perabotan ke belakang, kita dapat datanya. Contoh data lagi itu adalah data mengenai cuaca. Itu pasti ya, data cuaca dari BMKG itu per tahun, data dirilis ya, per tahun, per tahun. Nah, misalkan ya kan, mas Faria, ya kan, di dapat data lima tahun itu disuruh analisa ya, kan dari data tadi itu kan bulan berapa kira-kira terjadi kemarau. Nah, bisa mas Faria kira-kira dengan data tadi ya rata-rata bulan keberapa terjadinya musim kemarau atau musim hujan dari data lima tahun itu uh, uh, curah hujan di seluruh Indonesia ya yang bisa kita peroleh insya allah bisa pak asal datanya lengkap sih Kadang -kadang, ya kadang-kadang tahun kudunya kan ada yang kosong pak ya kalau data ya. yang lengkap insya allah bisa sih pak kiswahid yang ini lengkap ini ya, kalau BMKG pasti lengkap data ya. tren per tahun ya, per tahun lengkap nah saya yakin pasti bisa, saudara-saudara. Nah itu uh, tugasnya ya. Nanti saya tulis di apa itu forum ya. Anda siapkan ya. Jadi nanti UTS-nya uh, datanya kita sepakat aja data flight recorder ya, uh, flight recorder tadi ya. Karena bisa kita track dari internet datanya ya, data tadi ya. Sehingga uh, itu kita nggak kesulitan mencari data. Datanya sudah fix ada. Tinggal kita mencari permasalahannya ya. Permasalahan-permasalahan nanti bisa kita munculkan. Nah, tugas Anda yang nanti berlomba lomba untuk memvisualisasikannya ya. Memvisualisasikannya dan, dan juga menganalisa ya, menganalisa ya. Menganalisa itu enggak sederhana ya. Menganalisa itu sebagai contoh membandingkan ya, membandingkan tren ya, rata-rata ya, rata-rata per tahun, rata-rata tiga -rata tahun ya. Apakah ternyata nurun, menurun, menurun ataukah ataukah meningkat ya seperti itu Kemudian uh, tentu kalau kita dengan data-data seperti ini saudara-saudara selalu bicara dengan keterkaitan dengan dunia global perkembangan dunia global ya tahun 2020 terjadi penurunan ya pasti karena pandemi di seluruh dunia ya kemudian uh, itu pandemi di akhir tahun 2020 ya sudah mulai bagus ya kemudian dunia penerbangan mulai mendekati uh, itu puncak kesibukannya ya puncak normalnya kan mulai tahun 2021 ya sehingga Tahun 2022 sudah mulai mendekati normal seperti sebelum terjadi pandemi ya di tahun 2016. Nah, itu doang sebetulnya analisa itu, cara baca data ya, yang sederhana. Bisa ya, kira-kira teman-teman ya? Bisa Pak, dengan data yang ada Pak ya? Ada, betul ya. ya. Tadi yang saya coba download Pak di Radar itu ada kolom kosong sih Pak. Ada kolom kosong ya? Iya, di 26 Juni ke bawah itu kosong Pak. Oke, okay. oke, okay. enggak masalah ya. Iya, enggak masalah. Apa, berdasarkan data yang ada aja saja, Pak. Ya, Data yang ada aja betul. betul. Karena kan datanya kan faktual, ya betul. betul. Datanya kan faktual, tentu data itu tidak uh, dibuat-buat ya, karena kan uh, diberi berbagai sumber penerbangan. Ya, jadi ya kita percaya data itu valid lah, ya yang pertama kan data itu valid, ya harus valid dulu ya. Datanya valid benar, jadi enggak ada keraguan mengenai data tadi. Itu selanjutnya bisa kita olah. Untuk kita sajikan atau dipresentasikan dalam berbagai bentuk, ya, untuk kita lihat trennya, ya. Jadi, cara melihat data tadi, saudara-saudara, itu adalah melihat tren global, tren umumnya, ya, tren umum, baru tren khusus, khusus, dan spesifik, ya. Nah, minggu depan, akan kita uh, itu bicarakan, ya, diskusikan cara membaca data dulu, ya. Jadi, saya tugasi Anda untuk mencoba mengolah data ini dulu, ya, mengolah data sebagai tugas dua nanti. Betul eh, di dalam tugas-tugas saya minta dicarikan di eh, itu info-info dari data tadi itu. Ya contoh adalah peaknya penerbangan bulan keberapa? Ya peak penerbangan setiap tahun di bulan keberapa? Pada saat normal ya. Kemudian peak eh, peak eh, eh, bukan peak ya? Nah, itu di bulan keberapa rata-rata itu penerbangan agak cenderung tidak sibuk ya, tidak sibuk atau dalam arti penumpangnya tidak terlalu banyak ya kan ketahuan ya kemudian uh, itu berapa peningkatan dari tahun sekian tahun 2019 sampai tahun 2022 rata-rata peningkatannya nah, itu nanti ketahuan semua ya nah tugas anda nanti seperti itu kurang lebih ya bisa ya teman-teman ya bisa bisa ya nah oke okay. Kalau bisa segera diinstal Power BI ya, lalu segera dicoba-coba dengan data-data yang mudah-mudah saja dulu ya. Kemudian minggu depan kita ketemu lagi, ya. Sorry pak, izin bertanya boleh? Boleh, boleh, boleh. Uh, itu untuk datanya kita simulasi sendiri apa berdasarkan referensi ya pak? Seperti penerbangan uh. kita ambil dari beberapa permagan di bandara mana gitu ya? Itu boleh boleh kalau misalkan anda dapat data langsung dari AT ya ATC ya betul traffic controller ya di Indonesia boleh misalkan ya itu boleh nah ini yang saya contohkan adalah data yang itu dari data web ya flight recorder ya jadi bersifat internasional tapi kalau anda dapat data sendiri nggak apa-apa yang penting data tadi adalah valid ya valid sumbernya kemudian data tadi itu trennya panjang ya tren satu tahun. Januari sampai Desember, kemudian multi years ya, per tahun-tahun ke belakang. Nah, itu maksudnya, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran ya, gambaran mengenai uh, itu proses yang terjadi pada suatu bisnis eh, di suatu uh, bidang ya, katakanlah bidang perpangan gitu. Gitu cantik kok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, data yang lain juga boleh misalkan ada dari Indomaret. Indomaret kalau misalkan ada ya, data Indomaret ya sama Alfamaret ya kat sampai uh, sama Indomaret ini malah yang paling laris produknya di antara kedua uh, gerai ini. Ya, nah, kalau Anda dapat data itu bagus, ya. itu ya. Banyak kan yang Baik, kalau kita dapat data ya. Kalau Indomaret kan datanya ngeri, semua produk itu kan ada record penjualannya per setiap tahun. Ya. Sehingga nanti bisa kita ketahui produk mana yang paling laris di Indomaret sama Alfamart. Nah, gitu ya. Tentu akhirnya apa Saudara-saudara itu kan jadi pulang bisnis ya, pulang bisnis berarti Uh, betul, data penjualan ini bisa kita lihat ada peluang bisnis yang bisa kita itu uh, sampaikan kepada ya yang mem memiliki kepentingan tentunya ya ya pengusaha ya kompetitor uh, produk ya kemudian juga Indomaret sendiri ya dan seterusnya seterusnya begitu ya itulah saudara inti dari Power BI sebenarnya ya kita namanya juga intelijen ya data intelijen ya data yang apa itu kita peroleh dengan cara yang cerdas ya cara ngambil atau cara mendapatkannya ya Oke sudah setelah cukup ya saya pikir setengah jam aja ya yang cukup, penting. Ya? ya cukup ya ke depan cukup, kita depan, ya, untuk latihan baca data dulu ya ke depan siap terima kasih siap, ya. Pak ya sama-sama ya, ya. Yuk. Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. terima kasih Pak ucup ya ya, ya.